Oke, okay, balik lagi ke channel gua kali ini gue mau cerita tentang wisata malam di jalan area Malioboro, Jogja Sebenarnya wisata malam ini apa ya, terjadi nggak disencanakan ya, ini secara kebetulan Awalnya gue sama istri gua itu ingin cari tempat nongkrong lah, makan-makan, minum-minum ringan lah ya Nah, kita browsing deh tuh, di situ ada dibilang, oh ini yang, yang lagi laris nih, angkringan Lekman So, nggak pakai lama, kita browsing di Google, kita panggil taksi online Tapi, ketika kita sampai di lokasi yang ditunjukin di peta, itu kosong Ya udah, kita turun aja, kita tanya kiri kanan atau angkringan lekman mana? Nah, dari berbagai jawaban orang yang kita tanya, akhirnya kita tahu bahwa angkringan tersebut udah dipindahin So, kita pikir, ya udah deh, kita jalan kaki aja, lihat apa yang bisa kita lakukan nah lagi jalan gini kita ketemu nih sama uh, tukang becak yang dia bilang oh saya tahu tuh pindahnya kemana mau saya anterin nggak nah jadi deh kita akhirnya naik becak di Jogja dia pakai becak dan becanya ini be bukan becak yang di kayu orang tapi becak yang pakai mesin motor jadi uh, abangnya juga nggak ngos-ngosan, gue awalnya agak worry ya, nih orang uh, punya penumpang dua, yang satu gede banget, ini apa enggak gempor, ternyata dia tuh uh, becanya bermotor, nah, tuh becanya aja keren, ada lampu lednya segala macam. yuk kita jalan dulu ke lokasi barunya, angkringan Lekmat. lokasinya yang di gedung sebelah kanan tuh yang warna putih so kita turun dulu dan menyelesaikan transaksi pembayaran dengan abang becaknya Setelah masuk, kita lihat situasi di dalam itu mirip kayak food court. Jadi, di dalam sini ada beberapa angkringan yang digabungkan. gak hanya angkringannya lekman saja. Nah, setelah kita ketemu di mana angkringannya lekman, kita langsung cari tempat untuk duduk dan kita langsung pilih. Makanannya nih, jadi kalau angkringan tuh seperti ini kita pilih mau menunya apa aja, kita tinggal ambil sendiri. Nanti yang kayak sate-satean ini kalau mau digoreng lagi bisa, ada yang bisa langsung dimakan juga. Plus itu yang dibungkusan kecil-kecil itu nasinya, isinya biasanya kalau nggak teri, tongkol, atau tempe. Setelah memesan, kita tinggal duduk manis dan menunggu pesanan kita itu di e, goreng ya, sama lemannya Oh iya, untuk minumnya kita pesan dua jenis minuman nih. Yang pertama tape susu itu yang lagi dibuat tuh ya. Yang kedua itu namanya kopi jos. Nah, untuk kopi jos ini nanti ada sesi tersendiri gua liatin tuh kopi jos tuh apa sih. Yuk, kita tunggu dulu yuk makanan dan minumannya datang. Ini tape susunya. Sebenarnya cuman susu kental manis, kasih air kasih tape ketan, aduk-aduk, kasih es, kelar simple tapi rasanya ternyata enak nah ini makanannya yang tadi sate-satean udah dimasakin ya plus sama nasinya nah yang lo perlu inget nasinya nih emang cuma secuil jadi kalau selera makan lo agak tinggi pesen ya dua ke 3 nasinya gitu Biar kenyangnya nampol Nah ini sekarang gue mau kasih lihat Kopi jos ya Kopi jos itu kopi hitam ya Kopi hitam kopi tubruk Dan ada satu elemen yang unik Yaitu dikasih arang yang masih membara Ketika masuk ke kopi Arang itu katanya bunyinya jos Makanya disitu namanya kopi jos untuk rasanya sendiri, kopi jos ini, apa ya, kopinya tuh kuat banget, ya kencang banget, dan karena dikasih areng, ada pahit-pahit yang khas gitu deh, tapi tetap aja gue sama istri gue itu bisa ngabisin kopi jos itu, walaupun kita awalnya takut, wah ntar malam susah tidur nih, tapi enggak sih, ngorok-ngorok aja sih malamnya. hahaha. untuk masalah harga nggak usah khawatir karena makan di sini nih harganya sangat bersahabat ya e, Gua makan berdua istri ngopi pesen susu ketan itu kalau nggak salah nggak sampai 50 ribu ya sayangnya gue lupa tuh angkanya berapa ya eksaknya berapa tapi e, ini terjangkau ya dan harganya nggak apa ya nggak nembak lah ya Oke okay lah nih untuk kumpul-kumpul selesai makan, kita jalan-jalan di area tempat angklingan tadi ya yang tempatnya itu eh, dekat dengan stasiun kereta api nah, lagi jalan gini mata kita tertuju sama satu eh, pelang nama itu tulisannya shower and locker jadi shower and locker ini eh, diperuntukkan untuk kalian yang traveling naik kereta api Terus mungkin uh, datangnya ke pagian jadi uh, belum bisa check in ke hotel gitu ya. Nah, dengan adanya shower and locker ini, lo bisa uh, mandi dulu. Terus barang-barang bawaan kalian bisa dititipkan di shower and locker ini. Jadi nggak perlu keliling kota nunggu check in bawa-bawa barang segambreng Nah, untuk pricingnya bisa dilihat di ini ya, di layar ini ya. jalan sedikit lagi, akhirnya kita sampai di jalan Malioboronya nih, dan di lokasi ini gue sama istri gue ngeliat Andong, Slash Delman Slash Dokar yaitu kereta yang ditarik oleh Kuda, nah langsung deh kita planning, besok malamnya kita akan jalan lagi, tapi kali ini kita bawa Alicia alias Sinona Kentang sama susternya, biar uh, dia mengalami nih rasanya naik, uh, Delman ini kayak gimana Udah senang banget ya dia Nah ini kita naik dengan rute yang terpendek Untuk rute yang terpendek seperti ini Itu biayanya 100.000 ya Dia ngelilingin kayak satu blok gede gitu Kalau mau yang lebih jauh lagi Dia sampai ke dekat eh, keraton Itu sekitar 150 kalau nggak salah dan harga itu untuk satu uh, delman Isinya maksimal berempat atau berlima gitu. Jadi mau isinya satu orang juga sama harganya Tapi bisa diisi maksimal berlima atau kalau orangnya agak gede-gede paling berempat Selesai naik Delman, Alicia yang dong di situ ada beca, dan dia meminta untuk naik beca. Nah, kita charter dia tuh dua beca. Beca pertama isinya istri gua, anak gua sama susternya. Beca kedua isinya gua doang, karena pastinya nggak bakal muat sih kalau semuanya disempilin di dalam satu beca. Untuk beca ini dengan rute yang sama itu harganya Rp25.000 per beca ya. Ini beca yang bermotor seperti yang gue naikin di malam pertama Seru juga sih uh, abis naik Delman tadi kita jalanin rute yang sama Tapi kali ini pakai beca dan karena dua beca jadi bisa agak kayak susul-susulan gitulah lah Diatur lah berdua sama, uh, antara tukang beca itu Ya, selesai naik beca, maka selesai juga acara wisata malam gua dan keluarga Sebetulnya di Malioboro ini masih banyak lagi yang bisa kita samperin ya Kayak uh, beli baju-baju di uh, sekitar Malioboro, mengunjungi pabrik bakpia, mengunjungi pabrik batik Tapi karena kita bawa anak kayaknya mungkin agak ribet ya jadi kita putuskan untuk mengakhiri wisata malam ini. Oke, sekian dulu video dari gua kali ini tentang wisata malam di Malioboro. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Ditunggu like-nya, subscribe-nya, komennya dan share-nya ya. Sampai jumpa lagi. Bye.